Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo persahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali lagi di Fatihvi hadir untuk memberikan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky billar. Sebelumnya persahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya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 kan Ramadannya masih dua mingguan lagi. Assalamualaikum teman-teman. Ini langsung dari Bunda Lesti ya. Aku mau jelasin seputar galang dana yang lagi aku buka bareng tim kita bisa. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya kenapa sih aku udah buka galang dana aja untuk kebutuhan Ramadan Nah alasannya karena Bunda Lesti ingin bantuan dari kalian bisa disalurkan sejak hari pertama bulan Ramadan. Khususnya bantuan makanan berbuka dan sahur Itu alasan Bunda Lesti, persahabat ya Tentunya membuka galangan dana sebelum Ramadan Ini alasan Bunda Lesti kejorah, persahabat Tentunya Bunda Lesti ingin sekali bantuan dari kalian bisa disalurkan sejak hari pertama bulan Ramadan Kita simak juga, persahabat Aku berharap gak cuma kita aja yang bisa ngerasain yufriyah hari pertama Ramadan dengan makanan yang layak, tetapi juga saudara-saudara kita yang membutuhkan di luar sana. Mumpung lagi hari Jumat nih, yuk kita raih pahala Jumat berkah dengan bersedekah melalui kita kitabisa.com. Siapa yang memberi makanan saat berbuka untuk orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diberi makannya itu tanpa dikurangi sedikitpun dari pahalanya, itu Masya Allah Salam Lesti Kejorah persahabat ini langsung informasi dari Bunda Lesti kemudian juga persahabat berikutnya ada kalimat panjang yang diunggah oleh akun fanbase Fatihnya Leslar Mulai sekarang kita harus kebal dari komentar-komentar jahat haters Jangan dilihat apalagi dibalas Jangan sampai kekuatan Lesa Lovers dimanfaatkan media-media dan akun gosip Untuk merauh keuntungan dari emosi kita sehingga meramaikan kolom komentar akun sampah mereka Sebenarnya ini dari dulu, Pabi ingatkan, tapi masih aja ada yang ngeladeni haters Sudah hampir tiga tahun kita menjadi Lesa Lovers, pasti udah paham persehabat. Ini tentunya himbauan juga untuk warga Konoha sama-sama mudah-mudahan les lover semakin kompak dan semakin kuat. Selanjutnya persahabat disimak juga di sini ada potret terbaru yang kita dapatkan Cidukan Vitamin hari Jumat. Masyaallah, persahabat Bunda Lesti, Papa Bi sedang tentunya meeting. Masya Allah sepertinya proyek terbaru lagi Bismillah apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan dan dilancarkan Hingga komentar pun memang banyak juga diberikan di unggahan ini Di antaranya prasahabat dari akun Neng1933 mengatakan Masya Allah dilancarkan urusannya Makin sukses buat adik adekku Amin ya Allah Ada juga prasahabat tanggapan lain dari akun Instagram Rahma Giyokun mengatakan Masya Allah Alhamdulillah sehat selalu Papa dan Bunda Fatih Amin Alhamdulillah Alhamdulillah banget ya sahabat Doa begitu banyak diberikan dari orang-orang baik yang sangat tulus Mencintai Leslar family Apalagi masya Allah banget ya Alhamdulillah Akhirnya muncul vitamin dari Lesti dan Bilar Kurang satu nih BBL ya belum muncul Bismillah saja mudah-mudahan ada kejutan baik Ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Selanjutnya juga persahabat Jadi ya, informasikan juga nanti malam Live persahabat ya di lokasinya Pondok Indah Mall 3 Acara Return Ramadan Saud 2023 Bersama Kak Zaskia Sungkar Ada Bunda Lesti Kejore Insya Allah persahabat. Ini lokasinya di Mall persahabat, ya, di Pondok Indah Mall 3 Bismillah Mudah-mudahan lancar untuk Bunda El Hari ini diberikan kemudahan Segala urusan apapun itu Dan pasti juga kita masih menunggu Cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya